sakit persendian, demam, mudah capek, faktor penyebab kencing nanah. 1. Gonta ganti pasangan atau seks bebas tetapi bukan setiap penderita harus gonta ganti pasangan atau seks bebas tetapi banyak faktor lain. 2. Berhubungan dengan pasangan saat menstruasi atau keputihan abnormal. 3. Sering onani. 4. Sering menahan untuk kencing 5. Kurang minum aktivitas banyak mengeluarkan keringat 6. Pakai celana dalam terlalu ketat 7. Area kelamin lembab dan kurang menjaga kebersihan sekitar kemaluan 8. Tertular dari toilet umum yang kotor atau air bak yang kotor dan masih banyak faktor lain Penyakit kelamin jenis bakteri gonorrheneseria atau kencing nanah tidak dapat sembuh dengan sendirinya tanpa ada pengobatan Dan faktanya akan mengelabui si penderita dengan sembuh sendiri tetapi nanti akan muncul kembali ke tingkat yang lebih parah lagi dan susah diobati jika tidak ada pengobatan Saran kami untuk segera melakukan pengobatan sebelum menjadi lebih parah lagi dan susah diobati. Semakin cepat pengobatan semakin cepat dapat kesembuhan dan semakin lama dibiarkan semakin lama dapat kesembuhan. Kami ada pengobatan secara herbal dari PT Denatur Indonesia yang cocok untuk keluhan penyakit kelamin jenis bakteri Neisseria atau kencing nanah (Sipilis), infeksi saluran kencing yang sudah dibuktikan oleh ribuan konsumen.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 Untuk informasi lebih lanjut hubungi kontak resmi denatur 0813 9172 3953. Pesan sekarang juga sebelum penyakit anda semakin parah dan susah diobati.